Welcome to RM Cici. Aku ingin tuku petra Terus kan nah, hmm. Sa Aku ingin belok ingin... arema. Terus gak enak. Nih terus Welcome RM Cici. Tak Aku ingin Terus gak enak. itu. <susuk> Tapi, ono, sekolah. Tuh. Tapi aku nggak oh. oh. hey. hey. hey. wis Aku ini servis oh. terus gelok Persebya. Gak dolek, gak dol. Coba nih, begini nih, Iko.